Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik di sini saya akan ber, Ya menyampaikan sesuatu Di hadapan sahabatku rakyat Indonesia Ya terkait Ya gerakan LBH MPS. Ya, jadi saudara-saudaraku semuanya bahwa akhir-akhir ini, ya musir-musir yang melancarkan serangan hoax makin meresahkan kawan. Berita-beritanya sangat menyesakkan, bahkan sering mengadu domba rakyat Indonesia. Ini kalau kita lihat di media-media sosial, ya, baik di Youtube, di Facebook, ya, di TikTok, ya, terlebih di eh, Youtube ini. Saya yakin bahwa di antara kita ada yang berupaya untuk melawan busir-busir hoax ini. Secara sendiri-sendiri, mulai dari komen sampai upaya laporan kepada aparat penegak hukum, tapi upaya-upaya itu seringkali dipatahkan karena basir-basir ini terus menguping kita, sehingga tidak sedikit masyarakat yang ketakutan kepada basir hoax ini. Sangat meresahkan dan mengusik jiwa patriotisme saya, kawan. Kenapa mereka takut? melapor? pernah konon ya, kononnya buzzer-buzzer ini tidak bisa disentuh. Ada orang-orang kuat yang melindunginya. Eh, siapa? Juga karena tidak mudah untuk mengungkap siapa mereka. Yang saya heran, ada juga tokoh yang sekarang sedang berkuasa. Juga digunungkan oleh Basir. Tetapi orang di sekitar tokoh itu diam saja. Padahal Basir sedang mengadu domba tokoh-tokoh ini mudah-mudahan saja mereka tidak diam ya para toko-toko ini tetapi kenyataannya basir ini malah tumbuh subur akunnya anak pinak dengan video yang itu itu saja dikemas dan diposting ulang hanya tinggal ganti covernya saja saya beri contoh ini ada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri yang dijelek jelekkan oleh buser di channel YouTube misalnya Politik Indonesia ya, channel YouTube Politik Indonesia. Ini contohnya nih ya, Sidol, Gawat, Jokowi. US r tak usir Megawati dari istana akibat ulah partainya. Ini dari politik Indonesia. Ya, ganjar terus diserang. Ini kan kurang ajar. Namanya ini kawanku, sahabatku semuanya. Saya, sebagai seorang ya, yang pernah menjadi pelu juga di tingkatan darat lulus tahun 1999. Ya, di saat itu presiden dan wakil presidennya adalah Gus Gus dan Ibu Megawati. Ya, dengan sesuatu hal lain kemudian kami dilantik. Nah, diantaranya di situ yang, yang melantik kami di tahun 1999. Perlu muda baik dari darat, laut udara, dan Di Istana Negara, ya, di istana, di istana Merdeka, kan, dilantik oleh Ibu Megawati sebagai perwira TNI, Polri. Tentunya -tentu saya marah besar di sini. Tidak terima? Ya. Terus, mana kerja diri? Terus, mana kerja intelijen kita? Kok channel Youtube begini dibiarkan hidup dan mencaci maki orang lain. Termasuk orang yang kita hormati. Mana nih? loyalis Presiden Soekarno. Gimana? Marhaenis? Kok channel politik Indonesia dibiarkan seperti ini? Ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus ditutup. Harus ditake down. Bukan hanya kontennya, tapi juga channel YouTube-nya yang terhormat, Mbak Puan Maharani. Sekarang sebagai Ketua DPR, tolong dengarkan dengan kami, rakyat Indonesia, Mohon dengan sangat hormat untuk menutup akun-akun basar hoax. Seperti channel Youtube politik Indonesia ini. Saya yakin akun ini dikelola oleh tim. Ini mereka memposting 4 sampai 5 video. Tidak mudah membuat video sebanyak itu dalam satu hari. Selain channel politik Indonesia, ada juga channel-channel Youtube yang dikelola basar-basar Fox lainnya kepada yang terhormat Bapak Uto Tadianto Grandmaster kita ahli strategi catur dan juga ketua fraksi PDI-P mana strategi untuk melawan Basarnas ini? Masa nah, Bapak diam saja sebagai pimpinan di DPR melihat ketua umum Bapak dibekukan. Saudara-saudara, pencinta channel YouTube ini, kawan-kawanku semuanya, Indonesia. Setelah saya selidiki, ternyata channel YouTube politik Indonesia, maupun beberapa channel YouTube bahasa hoax lainnya, juga menyerang tokoh-tokoh lain, seperti gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Apa tidak senang bahasa bahasa Fox ini dengan kesuksesan Pak Anies menggelap Formula E? Channel bahasa Fox ini ada juga yang menyerang Pak SBY, Presiden kita yang keenam. Tapi saud, Pak SBY apa salahnya? Bahkan saat ini tidak pernah lagi komentar soal politik praktis beliau saat ini sibuk melukis bagaimana lukisan beliau bagus-bagus hingga viral di media sosial dan TV-TV beliau lebih banyak waktunya membina anak muda untuk bermain voli bahkan ya, kemarin untuk pertama kalinya klub bola voli PSBE yaitu Lafani menjadi Pro Liga Se-Indonesia mengalahkan klub Samator yang sudah 7 kali juara bayangkan itu kawan dan Lafani ini baru dibentuk tahun 2019 lalu baru pertama kali ikut Pro Liga dan langsung juara jadi PSB ini dengan membina klub Bola voli saja sudah sangat siap. Ditambah lagi, beliau melukis. Dan kita pernah lagi berkomentar soal politik praktis. Jadi sekali lagi, salah beliau-beliau apa, kurang ajar ya, basur bahasa yang hoax seperti ini. Yang lebih kurang ajar lagi, Mbak Puan Maharani, Bahkan Ibu Puan sebagai kutu DPR ya Diserang-serang Jadi bukan hanya Ibu, ibu mega, Ya Ibunya maupun yang diserang Diserang Dianggap tidak pantas menjadi calon presiden Kalau tahu begini bukan Kang Menangis di dalam kebursan Melihat anak cucunya dihina-hina Ampli Mohon maaf Orang-orang di sekitarnya jangan saja Kamu lakukan apa Masih penggunanya Bapak-Bapak ini jadi pejabat tinggi Diberikan kamplit merah kekuasaan oleh Ibu Mega Kalau tidak bisa menjaga marwahku, Keturnah Saya sebagai patriot bangsa tidak terima para mantan presiden kita dihina hina oleh para bahasa hoax ini baik Ibu Megawati baik Mas B, Mekan kalau ada yang menghina-hina mantan presiden kita yang lainnya mulai dari Bung Karno sampai proklamator, Pak sebagai Bapak Pembangunan, Pak sebagai Bapak Teknologi. Bah Gusbur sebagai Bapak pluralisme, Saya juga tidak senang Kalau ada Yang mengingat-ingat Ini bagaimana Ini juga ada manteng, -manteng presiden kita Putar-putar terbaik bangsa ini Selain nama-nama tadi Saya juga perhatikan channel-channel Youtube Baserhox ini Seperti politik Indonesia Kencang juga menyerang pokok lainnya seperti Menteri Pertahanan Bisa promosi gantung dan yang keperlukan Bapak Mahudende Bahkan adik saya Mas Ahaye yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Juga ikut serang Katanya Mas Ahaye ditangkap polisi Mana ada ditangkap polisi Fitnah ini fitnah, fitnah yang sangat keji, ya fitnah yang sangat keji. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan sahabat saudaraku. Selain itu, akun ini menyerang juga salah satu, salah seorang tokoh aktivis kita. Itu bapak Adi. Saya belum pernah ketemu. Yung Eddy Mulyadi ini. Tapi saya mengikuti channel-channelnya. bertanya sih, info-info pernah di PTS kalau tidak salah ya. Ini yang viral gara-gara IKM. Ya, ya masalah ikn sekarang kasusnya belum selesai. Sudah juga menyerang Pak Yusuf Ketelak. Menyerang Pak Abur Bakri, Pak Abur Bakri Ban Gerung dan nama-nama lainnya ini sudah keluar batas dan harus segera dihentikan karena ini terus belah persatuan Indonesia sudah sangat jelas akun-akun ini melanggar pidana undang-undang ITE dan pedoman komunitas youtube saya sudah pelajari semuanya Menunggu aparat bekerja, BIN bekerja, Ketua DPR bekerja, menko Hukum bekerja, Ketua Fraksi PDIP bekerja Untuk menangkap para bahasa box ini, termasuk channel Youtube Politik Indonesia, kita harus melakukan sesuatu nah Saya ada ini kawan Meskipun pangkat saya mayor, perlihatkan kawan. Ya. Meskipun pangkat saya cuma mayor, mata bu ini bunga ini di sini ini, ini bunga ini mayor kalau di tentara ini, ini pangkat terakhir saya ya, ya terakhir saya ya begini begini pernah dilantik menjadi pelatih terbaik brother team yang tentara pangkat mayor. Tapi ingat bos, otak kita harus jenderal. Saya ulangi. Pangkat boleh mayor, kawan. Tapi otak kita ini harus seperti otaknya jenderal. Saya punya taktik dan strateginya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja Di dalam TNI Dulu saya pernah diajarkan yang disebut Sishankamrata Yaitu Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Artinya Untuk menjaga Indonesia TNI melibatkan peran serta rakyat Di seluruh tanah air Indonesia Why? Kenapa? Karena jumlah tentara sangat-sangat sedikit. Sementara wilayah Indonesia sangat luas. Untuk menjaga agar rakyat aman dan nyaman dalam mengakses informasi melalui internet. Maka... Kita perlu melibatkan rakyat Indonesia untuk melawan baser-baser hoax. Ya, baser-baser hoax ini sangat mengganggu kita semua. Dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Saya ingin mengusung patriotisme online. Jika dengan ini. Pada hari ini, hari Jumat. Tanggal 15 Juli 2022, saya mendeklarasikan berdua gerakan lawan baser hoax atau gerakan LBH. Gerakan ini adalah gerakan nasional untuk meningkatkan partisipasi rakyat, guna memberikan informasi sekecil apapun. Untuk mengungkap dalam-dalam di balik channel Barser hoax. Saya ulangi sekali lagi Gerakan albumnya ini adalah gerakan lawan Baserhox Berita-berita hoax Untuk meningkatkan partisipasi rakyat Guna memberikan informasi sekecil si apapun untuk mengungkap dalam-dalam di balik channel baser hoax. nilai besok, setiap minggunya saya akan menetapkan target operasi perburuan baser hoax. Jadi mulai hari ini, saudara-saudara kita akan berburu baser hoax secara online. Saya akan beri nama channel YouTube-nya untuk kita buru dan ungkap bersama-sama. Pada sahabatku, saudaraku, para pemilik Baselhoax masih ada kesempatan untuk bertaubat. Siang ini sampai nanti malam, yang merasa Baselhoax segera... Hapus video-video dan tutup channel Youtube kalian Terutama channel Youtube Politik Indonesia Biasi banyak cara untuk mencari nafkah dan sesuap nasi dengan cara yang halal Jadi saudara-saudara Tunggu video saya Besok saya akan sebut nama channel YouTube Basir Fox mana yang harus kalian buru dan ungkap pelakunya. Saya melakukan operasi perburuan baser Fox ini dengan melibatkan rakyat Indonesia dan netizen Indonesia. Tujuannya sekali lagi adalah mengungkap siapa dalam dibalik Basir Fox ini. Saya sudah capture, kafir judul, dan download video-video baser hoax untuk menjadi bahan bukti yang akan diberikan kepada aparat penegak hukum. Jika sudah terungkap, data-datanya akan kita laporkan dan serahkan kepada para penegak hukum untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang benar sekali lagi para basir sebelum tertangkap sebelum ketahuan lebih baik hapus video-video itu dan tutup channelnya bagi siapapun sadaraku yang memberikan informasi lengkap tentang pengelola atau admin dan dalam dibalik basir-basir hoc yang akan dimulai besok ini maka saya akan memberikan hadiah atau semacam giveaway ya 20 juta cukup lah 20 juta ini 20 juta cukup itu Yang nah, sekali lagi bagi siapa yang memberikan informasi lengkap tentang pengelola atau admin dan dalang balik baser-baser hoax, maka saya akan memberikan hadiah atau semacam giveaway sejumlah 20 juta rupiah. demi NKRI, demi Persatuan Indonesia, Dan kita tidak terpercayalah, terus kawan. Informasi yang saudara-saudara berikan kepada saya tidak boleh asal atau tidak boleh hoax. Tetapi informasi yang asli itu, atau akurat dan dibenarkan oleh sumber lain serta bisa dibuktikan dengan sebenar-benarnya. Untuk ketentuan lebih lanjut. Terus ikuti channel youtube saya yang paling mantap ini kawan Dan simak videonya besok Mari kita diorangkan semangat patriotisme online Lawan baser hoax Jadi kawan Dibuat Untuk kepentingan bangsa dan negara agar tepat kejadian disebut persatuan Indonesia nah, apapun sukunya apapun agamanya apapun rasnya apapun etnisnya apapun golongannya apapun ormasnya apapun partai politiknya siapapun kalian saudara yang cinta tanah air ini mari kita sama-sama melawan baser-baser yang mengadu domba bangsa Indonesia semangat, semangat jaga persatuan Indonesia NKRI sudah mati mereka mereka mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh